Salam jumpa kembali Langsung saja pemirsa Kita melihat pohon anggur ini Hampir mati ya pemirsa Daun-daun sudah mulai mengering ya pemirsa Sudah, uh, sudah mulai layu Ini dikarenakan Saking banyaknya kutu perisai ya pemirsa Nah jadi perlu dip, sangat diperhatikan bahwa kutu perisai ini adalah saat, salah satu penyebab kematian dari anggur, pemirsa. Anggur perlahan tingkat kesuburan akan menurun, pemirsa, karena nutrisi pada anggur ini dihisap, diserap oleh kutu perisai, pemirsa. Ini adalah penampakan kutu perisai, pemirsa, yang ada di batang anggur ini ya, pemirsa yang begitu sangat banyak ini pemirsa kutub pelisai jadi pada sore hari ini saya akan mengaplikasikan pemutih baju ya pemirsa untuk membasmi kutu perisai ini pemirsa karena kalau lama-lama anggur ini bisa mati pemirsa ini diakibatkan anggur ini sangat sedikit terkena sinar matahari pemirsa karena anggur ini di samping rumah ya pemirsa jadi anggur ini karena mungkin terlalu lembab makanya kutu perisai mudah menyerang pohon anggur ini pemirsa jadi saya menggunakan panis ya pemirsa video ini tidak saya skip ini bukti saya menggunakan panis pemirsa ini adalah wadah untuk panis emang di sini efektif efektif hilang efektif hilangkan noda membandel pemirsa jadi anggap saja kutu perisa ini adalah noda ya pemirsa. Noda pada pohon anggur pemirsa, bukan noda pada baju ya pemirsa. Insya Allah kalau panis ini tidak menyebabkan pohon mati pemirsa, nggak jadi masalah. Walaupun diaplikasikan satu minggu dua kali pemirsa. memang tidak langsung hilang semua pemirsa namun ambil hampir 90% kutu perisai ini hilang pemirsa hampir 90% apabila kita sudah mengaplikasikan panis ini satu kali nah, jadi mudah hilang mudah terusir pemirsa oke okay kita fokuskan dulu pemirsa kamera tidak fokus ya pemirsa oke okay, pemirsa ini adalah real ya pemirsa menggunakan panis walaupun nggak jadi masalah ya pemirsa untuk matanya kena kita tunas kena nggak jadi masalah. Saking banyaknya ini pemirsa sampai ke bawah kena semua ini pemirsa. Biasanya keluar busa pemirsa. Keluar nah, busa digosok supaya kutu perisai hilang kita dari sisi sebelah sini pemirsa karena di sini yang paling banyak pemirsa ini pemirsa kita fokuskan dulu cara fokus Okay, pemirsa, insya Allah, kalau sudah sehat kembali, anggur ini saya upgrade, pemirsa. Biasanya, kalau sudah satu minggu, keluar tunas-tunas baru, pemirsa. saya lanjut dulu ya pemirsa untuk mengoles ini karena menggunakan tangan sebelah kayaknya kurang efektif pemirsa yang terpenting ini real ya pemirsa menggunakan panis mohon bantu pemirsa like subscribe nya pemirsa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe Pemirsa. Semoga video ini bermanfaat. Menambah inspirasi untuk menanam anggur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.